Rara Hah? sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan nggak boleh bersisa ngomong kena kamu terus itu tuh TV <tik> kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang ha <tik> bisa kena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 Tanlu. Astagfirullah, Astagfirullah. Maaf Uma. Nusa, Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Gimana Uma gak marah? Kemarin, air di wastafel luber, Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh. Matiin lampu. Iya kan? Mbak tahu? Ya udah. Mulai sekarang kita nggak boleh mau oke? Oke. Siapa takut? <tuh> hmm. <tuh> Hmm... Nanti... MAK! Ini lebih Ini udah punya diri Pak Sopo! Hei matahir! Jangan mubazir! Anak. Eh, banyak kan? Tunggu ya... Ya ampun Nusa, kok segini ya gitu sih? Nih, segini pas. Nusa, Rara, yang umum maksudmu mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara?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 Iya ya, kan hujan Allah yang ciptain. Pas hujan turun adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hmm. Oh ya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Hmm. Oh ya, Allahumma sawiban nafian ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Benar tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat Bukan hujan banjir Kebayangkan, kalau hujan gak turun Sungai kering, tanaman aman mati Kita bisa mati kelaparan Terus? Ada banyak surah dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup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 Ngerti sayang? Pantesan, Nusa suka dipanggil. Abang Nusa? Di mana kau? Sama paucok, terus suka disapa gini sama Mbak Darmi. Mas Nusa, sini monggo mampir sek toh. Oh iya, Rara juga suka dipanggil. Duk Roro sudah pulang sekolah toh. Terus Mbak Rara cantik banget gitu, mah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 nah gitu dong dan abang nusa hah besoknya lagi mas nusa huh. terus akan ya ya atau bro bro <laughs> mas bro <laughs> mas bro nusa <laughs> serah kamu deh <laughs> Thank mm -hmm. you.